Cermati pergerakan dolar New Zealand, USD jika bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,70554-0,70680 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga dolar New Zealand, USD kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 0.70204 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.70680 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.70883. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 Agustus tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.